bersama di samping gereja kala itu kita masih remaja yang polos hatinya bercerita waktu kini telah lama berlalu Sepuluh tahun tak bertemu, entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rumahnya, hanya satu yang. bawah atapnya kita berdua begitu rapat hingga suasana Hanya satu yang tak terlupakan Kalah senja di gereja tua Waktu itu hujan rintik-rintik Kita berteduh di bawah atapnya hanya satu yang tak Waktu itu hujan rintik-rintik kita berteduh di bawah atapnya Halo guys, halo guys Betul Apa? Apa? Halo guys jangan lupa subscribe guys Ngapain siapa ya kamu video call video call ya. TMR TMRS, TMRS.